Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di kelas matematika Matematika itu nggak susah ya Kalau kita tahu cara untuk mengerjakannya Kesempatan kali ini Kita akan membahas soal Tentang jarak, kecepatan, dan waktu Yang mana materi ini akan kita jumpai di kelas 5 SD. Langsung saja ke soal yang pertama. Minggu depan, Mila akan pergi ke rumah neneknya. Jarak antara rumah Mila dan neneknya kira-kira 80 km. Kita tulis terlebih dahulu. Jaraknya 80 km meter. Dan lanjut Jarak tersebut ditempuh dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam Kecepatan kita tulis Kecepatan 40 km per jam Untuk satuannya ini harus kita tulis ya Agar tidak keliru Karena nanti misalkan satuannya ini belum kilometer kita jadikan kilometer terlebih dahulu dan Mila berangkat pukul 630 berangkat 6 30 maka Mila akan sampai di rumah neneknya pukul pertanyaannya akan sampai pukul berapa. Yang pertama, kita cari waktunya terlebih dahulu. Ini saya buatkan piramida untuk rumusnya terlebih dahulu. Untuk rumusnya, di sini di atas kita tulis jarak. Yang bawah, kecepatan dan juga waktu. Yang akan kita cari apa? Yang akan kita cari adalah waktunya. Berarti rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Pokoknya kalau atas sama bawah itu dibagi, kalau dia sama, misalkan disuruh mencari jarak, berarti kecepatan dikali waktu. Kalau yang ini dikali, yang ini dibagi. Berarti kita mencari waktu. Waktu sama dengan, ini yang, waktu, sama dengan jarak per kecepatan. Jarak sudah ada, kecepatan sudah ada. Langsung dimasukkan. Jaraknya 80 dibagi kecepatannya 40. 80 dibagi 42. Berarti waktunya 2 jam. Mila berangkat pukul 6.30. Berarti ditambah. 2 jam 2 jam perjalanan 0 3 tambah 0 3 6 tambah 2 8 0 nya tetap berarti nila sampai di rumah nenek pukul 0830. Kita cari 0830 yang B. Jadi yang pertama kita harus memperhatikan ini dulu satuannya. Yang kedua, kita hafalkan ini. Lalu kita masukkan. Soal yang nomor 2. Jarak dua kota adalah 175 kilo meter ini sudah ditulis jaraknya 175 km dapat ditempuh sepeda motor selama 3 jam 30 menit bisa kita tulis tiga setengah jam maka kecepatan sepeda motor tersebut adalah kecepatannya yang kita cari. rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu jarak dibagi waktu jaraknya 1,75 dibagi 3,5 1,75 dibagi 3,5 karena ini ada komanya kita mundurkan 1 yang ini ditambahkan 175 dibagi 35 5 5 dikali 35 175 0 ini masih sisa 0, langsung kita taruh di sini jadi kecepatannya adalah 50 km per jam cari 50 km per jam yang B kalau kalian sudah paham coba Kerjakan yang nomor tiga. Ini ada soal. Pak Alek mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo yang berjarak 200 km. Dengan kecepatan 50 km per jam. Jadi sudah diketahui jarak dan kecepatannya. Ia berangkat pada pukul 10.20 dan selama perjalanan sempat istirahat satu kali selama 20 menit. Pukul berapakah Pak Alek tiba di Pono Rogo? Coba kalian kerjakan. Kalau kalian belum mengerti, nanti bisa kita bahas bersama-sama lagi. Kalau kalian sudah bisa, coba tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Apabila video ini membantu, dukung channel kami dengan cara... Like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kami lebih semangat lagi dalam membuat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.